Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semua, semangat pagi Kembali lagi dengan Mbak Rahayu ya. Ayo coba tebak kira-kira materinya apa ya Ayo, iya materi kita kali ini adalah Organ gerak hewan Hewan apa saja? Kelinci Terus yang kedua, burung. Yang ketiga, katak. Dan yang keempat, ikan. Mau tahu penjelasannya? Ayo kita mulai yuk. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelinci. Jadi ini seperti ini, seperti di ini adalah struktur tulang dari kelinci. Nah, organ gerak pada kelinci adalah kaki. Kaki ini membentuk gerakan melompat pada kelinci, namun terkadang melakukan gerakan berjalan kecil. Kelinci tergolong kelompok vertebrata, yakni Jenis hewan yang memiliki tulang belakang yang berfungsi sebagai penopang tubuh Jadi, kelinci itu alat geraknya itu memang cuma ada kakinya itu Dan juga kelinci itu memiliki tulang belakang ini Ada tulang belakang sebagai penopang ini yang, war, yang bentuknya bengkong ini Kelinci juga masuk kelompok mamalia dan anggota dari Leporidae. Nah, jadi kelinci itu termasuk mamalia karena kelinci berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Kelinci ini sebenarnya berasal dari Belanda. Kaki kelinci berjumlah 4, yakni sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kaki belakang kelinci lebih panjang dari kaki depan, sehingga memungkinkan untuk melompat dengan baik. Makanya, kalau kalian semua lihat, kelinci itu mesti melompatnya jauh. Itu karena kaki yang belakang itu lebih panjang daripada kaki yang depan. Ayo coba, siapa yang pernah lihat kelinci melompat atau siapa yang sudah memiliki kelinci? Tulis di, tulis di kolom komentar ya Oh ya sebelum video ini dilanjut Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Dan share video ini ke teman-teman kalian Lanjut ya, kita akan Coba-coba apa? Burung Nah ini, ini tulang-tulang burung ada di sini ada tulang leher, ada tulang rahang, ada tulang tengkoraknya burung, ini ada sayap, ada radius, ada humerus, ada tulang panggul, ada tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang dada dan tulang kering, juga ada tulang rusuk, jadi di bagian bawah ini itu bisa kalian lihat gambarnya. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki Sayap berfungsi untuk menghasilkan gaya angkat untuk terbang Kaki berfungsi untuk berjalan atau mendayung dan berenang seperti pada burung air Ayo coba, uh, coba saya tanya siapa yang pernah lihat burung air Dan apa saja sih burung air itu? Tulis di, tulis di kolom komentar ya. Terus, burung bergerak dengan mengepakkan sayapnya. Sayap burung merupakan modifikasi lengan depan yang tertutup oleh bulu dan dapat dikepakkan untuk menimbulkan gaya angkat sehingga burung dapat terbang. Jadi burung terbang itu dari sayap. Jadi bisa kayak was, was, was, ke atas ke atas itu karena burung memiliki sayap. Dan sayap adalah alat gerak dari burung itu. Sayap burung memiliki bentuk aerofil, yaitu bentuk dari suatu benda yang mendatar di bagian bawah dan cembung di bagian atas. Jadi kalau kalian mati saya burung itu datar di bawahnya, tapi cembung melengkung gitu di bagian atasnya. Ketika burung terbang akan ada aliran udara dari arah depan melalui sayap burung. Aliran udara dari sayap burung bagian atas yang melengkung akan mengalir dengan cepat jika dibandingkan dengan sayap burung bagian bawah. Jadi udara dari depan burung, Terus, uh, terus mengalir ke sayap depan Terus kemudian ke sayap belakang Akibatnya terjadi perbedaan tekanan udara Tekanan udara di sayap bawah lebih besar Dan sayap burung bagian atas lebih kecil Dan terjadilah tekanan udara dari sayap bawah ke atas Yang membuat adanya gaya angkat Jadi itulah penyebabnya burung itu Terbangnya bisa semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi itu itu dipengaruhi tadi itu adanya tekanan di sayap bawah itu lebih besar daripada di sayap atas sehingga mengangkat burung ke atas lagi. Gitu. Ayo kita lanjut. Selanjutnya adalah kata ini kata. Ayo siap apa yang pernah melakukan lompat kata Jadi lompat kata us, mulai dari bawah-bawah terus peng, ke atas harus tinggi banget Karena apa ini penjelasannya Organ gerak kata yaitu kaki Kata adalah jenis hewan amfibi yaitu hidup di dua alam Dua alam di sini bukan alam goib dan alam nyata, loh ya, ataupun bukan dunia maya dan dunia nyata, bukan. Tapi alam kata adalah alam darat dan alam air. itu Saat di air kata akan menggunakan kaki untuk berenang. Dan saat di darat kata menggunakan kaki untuk melebat. Jadi alat gerak kata itu cuma dua, kata enggak punya sirip, enggak punya. Saya enggak punya apa? kata cuma punya kaki. Tapi kaki dari katak tersebut itu fungsinya ada dua untuk berenang dan untuk ber dan untuk melompat. Gitu. Ayo siapa yang pernah melakukan gerakan lompat katak ataupun renang gaya kata Ayo silakan komen di bawah ini dan Mari kita praktekkan lompat kata bersama-sama Hitungan dari tiga, 1, 2, 3 Gaya lompat kata mulai Nah, sudah? Mari kita lanjut Lalu, berapa sih jumlah kaki dalam kata? Nah, ini Kaki kata terdiri dari dua jenis Kaki depan berjumlah dua, dan kaki belakang juga berjumlah dua. Jadi khas dari kaki katak yakni memiliki selaput di antara jari-jari yang berfungsi sebagai alat gerak saat berenang di air. Kaki belakang katak memiliki otot yang kuat yang berfungsi untuk melompat. Nah jadi gini. Kata itu kakinya yang depan dan yang belakang itu memiliki selaput. Fungsinya untuk membantu ketika kata tersebut berenang. Tetapi di sisi lain, kaki yang belakang dari kata itu juga memiliki otot yang kuat. Memang fungsinya adalah untuk melompat. Karena lompat kata biasanya tinggi banget. Emang harus tinggi banget, harus wing tinggi sih banget gitu. Yang pernah lompat kata mesti pernah. Tahu rasanya yang pernah miruin gaya lembat kata itu harus benar-benar tinggi banget dan harus benar-benar tinggi -benar itu harus pakai kekuatan otot kaki Lanjut ya ikan Nah selanjutnya adalah alat gerak pada ikan pada ikan, alat gerak yang utama dalam manuver di air adalah sirip yang dapat digunakan untuk sumber data untuk identifikasi. Tiap sirip dari suatu spesies ikan memiliki jumlah yang berbeda karena evolusi. Jadi untuk kalian yang belum tahu bahwa ikan itu pernah mengalami evolusi Nah di tingkat pendidikan yang lebih lanjut Akan dibahas materi tentang bagaimana cara ikan berevolusi tersebut Intinya ikan itu jenisnya itu ribuan, ratusan ribu Bahkan mungkin miliaran, itu baru jenisnya Jadi maka dari itu bentuk sirip dan juga jumlah sirip dari tiap ikan itu jelas berbeda Karena itu ikan pernah mengalami evolusi tergantung Kapan dan bagaimana cara ikan tersebut evolusi? Nah di sini ini ada bagian sirip ikan itu ada gambar gambarnya ada tulang rusuk ikan. Jangan heran ikan juga punya tulang rusuk bukan hanya manusia atau hewan-hewan yang, yang lain. Nah tulang rusuk ikan ya jelas kayak yang lunak-lunak itu kayak bahasanya itu kayak duri ikan itu adalah bagian dari tulang rusuk ikan. Untuk ikan yang lunak, kalau untuk ikan yang Ikan-ikan yang besar Tulang rusuknya jelas yang berbentuk tulang Terus ada itu Rongga mata ikan Ada rongga insang Ada sirip belakang, sirip punggung Ada Terus ini bagian-bagian dari sirip ikan Yang pertama Pina dorsalis Fungsinya Menjadi stabilitas ketika ikan berenang dan membantu ikan untuk bergerak memutar bersama dengan pina analis. Jadi pina dorsalis dan pina analis ini bekerja sama. Untuk ikan itu bisa berenang memutar gitu. Makanya ikan itu kalau berenang bisa wish muter-muter gitu itu. Karena adanya kerjasama dari bagian pina dorsalis dan pina analis letaknya di bagian sini, bagian sirip. Yang kedua, pina pectoralis berada di posterior operculum atau pada pertengahan tinggi pada, sebuah sisi, pada kedua sisi tubuh ikan. Fungsinya untuk pergerakan maju, ke samping dan diam atau mengerem. Jadi pina Pectoralis itu berada di sini untuk di dekat-dekat ini. Nah, ini kayak yang kecil ini mungkin. Mungkin di situ adalah pina vektoralisnya. Gitu. Selanjutnya adalah pina, ventral, pina ventralis. Berada pada bagian perut ikan. Fungsinya untuk membantu menstabilkan ikan saat berenang dan membantu untuk menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman Jadi gini, kan ikan itu banyak banget jenisnya Banyak banget, nah ikan juga berenang pada kedalaman tertentu dari sebuah laut Tidak semua ikan itu berada di kedalaman yang seperti itu saja, tidak Nah fungsi dari pina ventralis ini adalah untuk menstabilkan kedalaman jadi misalnya ikan itu berada di kedalaman katakanlah 10 meter di bawah permukaan air gitu ya. 10 meter ke bawah. 10 ribu meter. Eh, ya 10. 10 ribu meter. Nah, ikan tersebut itu akan dibantu oleh bagian Pina ventralis ini agar tetap Pada kedalaman tersebut Artinya tidak terlalu naik dan Tidak terlalu turun Kenapa harus ada Karena kalau ikan tersebut Terlalu naik atau terlalu turun Itu resikonya Mungkin akan dimangsa Ikan yang berlainan Jenis yang mungkin makanannya Adalah ikan tersebut atau Kemungkinan kedua Kalau kedalaman ikan itu Tidak sama Kemungkinan sulit untuk mencari makanan karena laut itu memiliki porsi makan yang berbeda-beda untuk beberapa jenis ikan. Gitu ada eh, teradang kayak terumbu karang ada itu, ada itu. Jadi untuk itu pina ventralis itu fungsinya untuk agar ikan itu tetap pada kedalaman yang seperti itu saja. Itu. Selanjutnya adalah pina analis. Berada pada bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Fungsi, berfungsi untuk menstabilkan ikan ketika berenang. Jadi biar ikan itu berenangnya lurus-lurus saja, biar stabil, biar tidak kelembang lempang biar tidak seperti itu. Maka harus ada pina ventralis, eh pina analis itu Ini pina analis juga tadi kerjasama sama dengan pina dorsalis. Gitu. Yang kelima, pina caudalis berada di bagian posterior atau disebut ekor. Jadi, nama lain dari pina caudalis ini adalah ekor. Ini di bagian ekor sini itu pina caudalis fungsinya untuk pendorong utama ketika berenang maju dan sebagai kemudi ketika bermanuver jadi untuk yang mendorong ikan biar bisa maju adalah pinak kaudalis ya, atau ekor itu biar bisa ikan. intinya untuk pendorong itu ekor, terus yang keenam Adipose fin, ada finnya. Adipose fin. Ini tidak ada di semua jenis ikan, hanya ada di ikan-ikan tertentu. Berada di dorsal tubuh, sedikit di depan pinal cosdalis. Berada di depan dikit Nah, yuk, karena adipose fin ini tidak ada di semua jenis ikan, ayo anak-anak. Atau teman-teman sekalian Ada yang tahu apa tidak Ikan apa saja yang memiliki Adipose fin Kalau ada yang tahu Tulis di kolom komentar Atau tulis di buku kalian Atau nanti Beritahu aku ya Nah teman-teman Ini sekian Pembahasan Mengenai organ gerak hewan Mulai dari kelinci Ikan burung katak Cuma 4 dulu ya yang dibahas Materi ini ada di pelajaran kelas 5 Tematik 1 Tema 1 Insya Allah di situ ada Oh iya uh, Video ini disusun oleh saya Mbak Rayu dan satu lagi Mbak Frizel Mbak Friza bagian penyusun materi. Sedangkan Mbak Rahayu ini bagian desain video dan layout video. Gitu. Kalau ada yang belum paham, bisa bertanya ke kolom komentar di bawah ini. Atau juga bisa bertanya. Tanya ke IG-nya Mbak Rayu langsung At IR Rayu 98 Atau ke Facebook-nya Mbak Rayu S Atau ke Instagram-nya Mbak Friza At Sekian video ini semoga bermanfaat Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di-share ke teman-teman atau ke kalian semua yang saat ini sedang belajar mari kita belajar bersama-sama sukseskan Indonesia melawan covid-19 dengan mencerdaskan anak didik bangsa melalui youtube kita bisa cerdas, dengan corona kita tidak lemah mohon maaf apabila ada Kesalahan kata maupun kekhilafan dalam penyampaian video ini kurang lebihnya Saya sangat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Alhamdulillah, jazakumulahu khairah Saya ulang lagi, Alhamdulillah, jazakumulahu khairah Wassalamualaikum